Ini pengalamanku saat hmm, mengalami insiden jatuhnya kamera atau action cam YiCam punyaku dan akhirnya berbunyi bip satu kali saat dihidupkan dan tidak bisa tersambung di HP dan aku sempat bingung gimana caranya untuk menghidupkan kembali dan sekarang aku menemukan caranya sejak aku menelusuri berbagai video tutorial cam mati atau cam trouble atau cam bunyi bip satu kali dan mencari gimana caranya dan akhirnya aku memutuskan untuk membongkarnya dan alhasil aku memperkenalkan bongkarnya dan aku mempunyai pengalaman sedikit setelah aku pernah membongkarnya sendiri waktu itu lens aku lecet dan sempat aku ganti sendiri dan ini buktinya aku pernah membongkar sendiri jkm aku dan hasil observasiku melihat tutorial banyak dan aku memutuskan untuk melakukan cara ini membongkarnya lalu aku hair dryer guys bagian panelnya ini atau chipsetnya ini aku hair dryer lagi sampai benar-benar terasa hangat ya atau kalian nggak punya hair dryer disarankan untuk memanaskannya di luar ruangan tapi aku tidak menyarankannya karena ini ada lensanya ya lensa optiknya ini kalau kita kena tebu bakal bermasalah guys jadi lebih baik pakai hair dryer lah atau kalian pinjam orang dulu sebentar untuk mengeringkan ini dan benar, setelah aku pasang Alhamdulillahnya, bisa hidup kembali normal ya, seperti inilah. Ya, kalian bisa tidur pengalamanku ini, atau bisa mengaplikasikannya ke G game kalian, dan bisa bermanfaat buat kalian. Ya, begitu aja karena ini pengalaman pribadi ya, jadi just aku share di sini dan mungkin bisa kalian share ke teman, -teman kalian yang mempunyai pengalaman yang sama dan bisa bermanfaat buat mereka. Oke, okay, thank you. Share is care. Oh iya, jika kalian mau mendukung aku dengan cara menyumbangkan dana, sedikit apapun, seminimal apapun yang kalian beri, itu akan bermanfaat buat aku guys untuk kedepannya. Salam berkarya dalam pengembangan seolah hasil karya ataupun Untuk kalian juga nantinya Terima kasih Buat yang mau donasi Dan akun aku sebutkan namanya Di next video selanjutnya So Sampai jumpa di episode selanjutnya See you Share is care